kesimpulannya adalah senajan untuk Garwani Nabi itu ya kudusang ngamal Dewi, orang mentang-mentang garwane Nabi terus warga menunut ya orang mungkin Rokok Kato Jumbrono aja terus, buka dilatih pintar orang pintar-pintar ngomong contohnya, Bu Juni Nabilan aku yang Rokok Kato ya jadi tinggi dari pemahaman, pemerintah mau bujuni Juni ya itu sangu Dewi, rasangu ya rono. Terus mafum kedua kata sing yang kita Pokoknya ilmu itu lebih dua timbang adab Kalau balik-balik ini, ilmu itu lebih dua timbang tiba adab Jadi garwani Nabi itu ketemu uang Lanang itu ku Kudura sopan Mereka sopan, saya juga Uang sing mengatakan ini lorok Yang di-hypersek utawa sing di ati mesum Uang wedo ayu guyu itu agak gelap Jadi ini uang wedo waduk saya Tapi sing Lanang nafsi diri lagi nah, peringatan. Sopan itu ya ukuran nih. Lah misale ono wong wedok bojomu ayu, sono tanggamu ganteng lewat monggo pinarak riyen, ayo repot. Mulane <tuh unseri> nah, aku syukur bojone santri dodhudhus ku syukur, tetep judhus ku aman. Kok men ana ngamuk-ngamuk togo-togo, tambah aman. Merko toko mangkel akhirnya ra kepikiran selingkuh. jadi sing syukur di bojone judhus, kula ndonga rinawa yes piye supaya santri-santri ku bojone Terutama <laughs> saya aju, namun no? sopor so kor saya gue betong gue jadi gue terus duka sahwat, duka minat mergoju cu ini kejelas laturan ibu curi nabi, gue raulah, falah, tasyduk nafi, kalau oleh. laulah, naomong terlalu sopan, kau nak terlalu sopan, nih gue seng a tinai loro pikiran nih meso, lalu nih kau alam mak rufah, ngucap seng ape, mana nih min, poso sopan, karena sopan itu pasti ditafsirkan secara salah misalnya kulau kiai terkenal misalnya ketemu politikus kulau sopan dianggap setuju partai ini terus didol bae juga setuju partai saya akhirnya ketika aku ketemu senyum-senyum baik-baik saja karena aku tidak ketemu, wahmu benroh aku sudah setuju <laughs> mulanya bola-bali ilmu itu fokal adab saya ulang lagi, ilmu itu fokal ilmu itu di atas toto promo. toto promo itu kacau karena butuh porsi ilmu, butuh porsi apa? Ya, kayak tadi, dua nabi, orang-orang omongan lirik, ninggonya wong lanang liu, merkoka kesopanan, kanggu wong lanang, sengatinya mesum, Iku ditafsirkan secara mesum. Terus nanti walaupun na enggak kau ma'rufah rufa, ditafsirin min, wairi, hudu, en, eh, hudu, mana ini sopan, kelawan, tampo? sopan. Ya, lana bujumu rasa dia rasopan, kan, rasa sopan. <laughs> Jadi <laughs> sudah maju, syariatnya sudah maju, sudah, sudah bagus. Orang diajari kalau ngelakoni itu maju Buatannya <tuh> buatan, bucannya gimana? Orang diajari kalau ngelakoni itu maju <tuh> Maju, Berarti, sabdu beri pulau Satu-satua rakyat Mengenai pengirahan wisda perempuan Perempuannya banyak misteri Faing itu tumuh nafasa antak rohu se'au Waj a'la waw fi khairong Kasih rakyat Nanti buju judas itu ya Tapi dalam kemangkalan kamu itu Allah bisa bikin kebaikan yang luar misalnya bujumu judes sebaroknya judes sih tonggomu lanang lanang gak minat di bujuku itu, mau kok ngamuk sing lanang tuh sampai di bujumu, akhirnya bu wong seng pinggirmu lanang lanang putus sasa seneng bujumu, alhamdulillah, ada bujumu rowama, bekuir rowama atau solo sing tungo ya allah, semoga itu dapat saya, tungane mandi adalah pegatan bekuin iku wongiku lorot. Lau nate lo kisah nyata, kisah nyata itu ada dua sejoli itu haji, haji ya haji haji tenan di mekkah, di kota suci. Jadi, ngat -ngat, siang, sing kateng, sing wedok usopan, sing -si, situ, sing wedok sopan, isu-isu sing lanang dibuka mas kayak nonteh hangat, pokok so, sopan, tak tak nontarapan. Terus sing lanang sing Wong Liom mau mendingan, Wong kok api ego eh, tuh, dan dia ora dibujuk gue. Saya wedok perempuan, pie ijol. Saya <tuk> kecewa di baju aku, tahu ngomong hijau no, ijol. Jadi artinya ternyata perempuan sopan ini punya efek buruk. Terus kok melani baju sudah su yang terbaik, terus orang belum punya yang terbaik coba satu kan seorang yang lanang si digaenoteh mau ngerti uang lanang liang giler ya raseneng karena lelaki lain seneng terus menimbulkan sistem sosial yang kacau dia yang baik tapi mengacau, mengacaukan sistem sosial yang akhir uang lanang liang nes bujuni masing masing masing karena ada contoh perempuan yang berperilaku ideal coba kalau dek-dek Paling kan mau nganang liho es potoh befucuku, potoh befucuku, <laughs> sehingga yang lanang seng liho mau ke ngidulak no li, bagus lah pokoknya bagus, mohon keluar perjudisan nasional itu, tuh mohon Perjudisan apa nasional, nasional. kau wakul nak kau alam, mak rufam, malah ni kau nak coro ukuran, syariat maknane mak nane, min, hudu, sopan, maksudnya sopan itu ya standar wela. misalnya ketemu ngelanang tidak bisa, itu beda sopan rosa monggo binara, ya wah you know. <tongan> <tongan> you know. ya bahaya ya wah budi tidak putih terus pokoknya orang yang ranyam uangnya, itu sampai pokoknya sopan itu beda tetap kok itu putih, yang gurih you know. <tongan> sehingga kok <akau> manggel ralas <tongan> makanya ilmu, saya ulang lagi, ilmu itu di atas segala-galanya sopan itu ya baik tapi misalnya segini orang yang jadi korban multilevel itu uang sopan atau orang sopan uang sopan sopan itu membawa bencana, karena orang lain tertarik menipu wong wedok sopan, senyum itu mengundang orang lain birahi saya tak tahu, misalnya lonteku itu judas Pak ayo jawab, ayo jawab, agarannya sopan ibadah ayo jawab, ayo, jawab. ayo, jawab, ayo jawab oh Oke, gak Sopan, Pak. Yuk, kira-kira ketemu uang Can, cok, Kira-kira, Pak. Yuk, Taraki, coba, Kak. Pak, yuk, dia nih, Pak. Yuk, Barok, so, semua sopan tuh baik, makanya saya katakan, Sopan, Bu, El, Bu, kejur, El, Dul, semua sopan tuh berakibat baik-baik. Baik, gue ditongkol, sopan. Wow. Oh, Sak kamu ke Kuto eh, Taina nolontre numpak megapro tak ninja kak sopan Anggur wong tipi Aman Lani doh ngoyo jadikan orang-orang yang fasek itu ndak sopan Jika ndak menarik di lesing Prof. Gede wong fasek sopan Kucungmu soalnya kopi koi rasa sopan Akhirnya kok ape mengikuti Hebat kok kandeng Lani korante anggeng kasta ilmunya tertinggi Sampai wong beto ih wapi ilunya tapi rasa dih, gucuk murah sopan, besterti nanti gue kira usah, urah usah, urah usah, murah usah, murah harus deh gucuk sopan-sopan, urah usah, murah usah, besterti nopo, besterti usah, asli nopo, asli alhamdulillah, alhamdulillah, gua syukur, mana kalau tuh masuk Kiai yang kalau dikelebi santri, gucuk gua lawan nih, gua alhamdulillah, gua alhamdulillah, gua bestok, gue ngaitumum sepi, kerosan, otakku, ngaji, gua skip tapak botol-botol, gue gantang termasuk ini, tapi waktu nak tidak ke dalam anak sopan, mesti fayat ma'al ladhi fikol bihi ma'arudun, orang yang pikirannya mesti mesti berpikiran mes eh saya itu senyum senyum di aku, berarti gendang Eh contoh paling gampang sopan apa ini, misalnya saya itu lontai senyum, senyum itu mandorat bagi orang lenda, mandorat, orang miso bagus, kan terus didui akhirnya terjadi tidak bersih anakku lo gak boleh maturnya aku percaya kulo ilmu itu seandainya akhlak setelah ilmu setelah akidah baru akhlak baru itu ilmu itu tertinggi guys setelah ilmu itu baru akhlak aku ukuran ukuran original itu ilmu dulu nabung no? ilmu dulu baru nabung no? akhlak karena kalau akhlak didahulukan itu gak ada gunanya semua dong kita samain saya tidak takut judi itu baik apa buruk enggak jawab satu-satu aja buruk zina itu baik apa buruk kemudian di perjudian ada sistem misalnya aku berjudi beruken kemudian uken kalah gak belum bayar aku kapok gak judi beruken tidak jawab kapok kan tapi indah wah itu baik apa buruk baik karena ngapok noong judi nak uken berakhlak baik aku judi beragus bah gak nyulai janji tak bayar kira-kira aku kerajinan judinelo Munnya kok Rasul mikir, awas kian arafah neroboh. Lo kayak ilmu tenan. Tadi mulane, mulane dewa ulama-ulama gak ono gunane kb kebaikan syariat di depan wong fasek. Tak ulang lagi dewa ulama. Gak ono gunane kb kebaikan syariat di depan orang fasek. Hey fase. Maka semua syariat asumsinya itu untuk orang soleh, untuk orang bash misalnya senyum, ibadah, ya untuk orang baik, anak lonte senyum ayo dijawab cik, cik mikir, so. Iki ngaji, ya, buka cincang mikir, buka itu, ini ngaji, aku ngaji gendok, ayo ngaji <laughs> semua kebaikan, ada no gunanya, mau ngomong soleh saya ini senyum, ibadah, wong apa soleh, <laughs> apa lontek kesunatan senyum, ayo jawab tidak lontek itu janji, kekwek, kekwek, kekwek, kekwek, kesunatan tepat apa wajib mengingkari lah yuk, ya, bukan tidak ngaji, kurang paham Pak. Jadi semua kebaikan syariat itu asumsi nih Wong. Solat, senyum juga ape kagung solat, nepati jadi ape kagung solat. Kejadian ape malek Mustafa, ape roken ape malek. Boleh gitu maling, maling. maling garong, ya oke. Okay. Baru itu barang jam lorong ya, itu telpon Mustafa, situ mut, kasitu. Bener Mustafa apa bener roken? Bener Mustafa. Padahal nyulayani. janji jadi, semua kebaikan syariat, wa asumsinya itu wong yang... sing. Soleh, okay. Maulani sopan ya wong waitor, ya kaguh sing lah. Nah, sopan kaguh wong diyo. Makanya, maka nah, kepaan wong wai dioyo sing elek, pikirannya emes. Soalnya, sopan berarti. Nah, ini jari korban, fayat, malah di tiga kali tiga. Wong wedok, terlalu sopan ya, wong lanang mesti di pikirannya itu di kambing. Wah, ini kepentingan.